Biarkan orang-orang yang toksik meracuni hidupmu. Biarkan mereka pergi dan temukan kebahagiaanmu sendiri. Orang yang toksik adalah seperti racun yang merusak. Kesehatan kita secara perlahan-lahan lebih baik memutuskan hubungan dengan mereka daripada terus menderita. Kadang-kadang kita tidak bisa menghindari orang-orang yang toksik tetapi kita bisa memilih untuk tidak membiarkan. Mereka mempengaruhi hidup kita. Jika seseorang terus-menerus mencoba merusak hari Anda, jangan berikan mereka kekuasaan untuk melakukannya. Jadilah kuat dan biarkan kebahagiaan. Anda menjadi pertahanan terbaik. Hidup adalah terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang yang membuatmu merasa buruk tentang dirimu sendiri. Temukan orang-orang yang membuatmu merasa baik dan tinggalkan yang lain di belakang.